Apa ini enak? Jangan bagi Yang pertama gua viral gara-gara ojol nangkep maling kena pukul. Yang kedua, viral gara-gara lagi ngojek ketiduran di jalan eh yang ketiga karang nih viralnya tebang gara-gara salah sasaran kata disangka mirip jidan suruh minta maaf sama Andika lah elah hai minimal harus lebih keren dari bambang tampan bisa panjang jangan nih takut bibirnya jatuh kegedean soalnya sepanjang malam <No. San> aku berdoa berdoa Jidan, Jidan. Pakai laguan sih lu, banyak gaya. cuma normal-normal aja Jidan. Lulusin. Dulu pakai nyundul Materaji. Bukan. Beda, beda Jidan, beda. beda. Beda. Oh, beda. Beda. Jidan mana sih? Oh, anak buahnya Haji Hussein, lorong waktu. Bukan, bukan Jidan itu. Bukan. Yang rame Jidan mana sih? Kenangan itu panjang malam aku berdoa. Ber kenangan itu panjang. penantian aku jawab aku hilang uai aku aku Jangan sih kau masih aku Si terikat hanya suku Ku berdoa. sebuah video yang diunggah oleh akun media sosial ia mengkomentari sebuah video klip lagu yang dinyanyikan Zidane engkau begitu mengat engkau penginginan kaferu dapat untuk aku mewek mewek dulu dan jadi orang jangan sombong mimpi kami kamu Sepanjang